Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat yang ngajak Mang Cibice untuk menjelajah waktu Kita akan berjalan seolah-olah kita ada di masa kolonial Belanda di sekitar tahun 1930-an Caman keadaan masyarakatnya, perekonomiannya, dan sebagainya Tapi sebelum lanjut, Mang Dayat ingat dulu Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu dan jangan lupa klik tanda loncengnya, Mang Dayat doa ke semoga seluruh penonton Mang Dayat selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlimpah rezekinya, wong Palembang ada di bangku Sare Adi John John. kita kita akan jalan-jalan membedakan kita coba nyemplung cak manonian keadaan Palembang di masa lalu itu nah untuk konten kali ini Mang Dayat ngambek dari e film yaitu tentang Belando menceritakan di videonya ini cak mano kondisi Sungai Musi dan masyarakatnya terutama juga masyarakat pedagangannya bersama Jadi mungkin pernah terjengok video ini, tapi tidak pernah ngerti kenyokan ya. Eh? Jadi di video ini, Belanda itu menceritakan bahwa Palembang yang pada zaman kuno salah satu tempat perdagangan terpenting di Nusantara. Berhutang signifikan sedemikian rupa sehingga sebagian besar kepada Musi. Mungkin maksudnya itu adalah bahwa kita wong Palembang ini punya hutang yang besar dengan sungai Musi ini. Karena peran sungai Musi yang sangat besar untuk berkembangnya kota Palembang. Sungai utama di Palembang ini punya lebar 500 sampai 1.000 meter. Jadi kapal-kapal laut itu pacah masuk. Jadi artinya masuk akal kan? Zaman Belanda tahun 30-an baik kapal-kapal besar kapal uap itu pacah masuk ke Palembang. Apalagi di zaman Sriwijaya, di zaman Kesultanan Palembang, pajakan kapal besar masuk dan Palembang ini jadi pusat perdagangan. karena ya berjalannya waktu makin lama, kan sungai kita makin ngeci makin dangkal. Apalagi. Masyarakat ini tidak sungkan-sungkan lagi, mangun-mangun bangunan di pucuk sungai. sungai ikan... Tulisan ini nyeritoke ke dekat kota utama dengan tanaman banyu yang terapung. Di hulu sungi sering tumbuh banyak nian tanaman banyu, jadi secara serius ngalangi lalu lintas sungi Tapi secara bertahap bakal lanjut ke laut jadi memang ternyata, mang cbce eh. kumpe-kumpe yang adonilah dari dulu jadi permasalahan ini adalah gambaran dari masyarakat perembang yang berdagang di sungi ada yang datang dari laut dan juga ada yang bawa komoditi dari pedalaman maksudnya dari uluan Pakai pawang kecil datang, kemudian bertransaksinya di Sungai Musi ini memang dari dulu ke dulu. Dari sejak masa Sriwijaya pun, Sungai Musi inilah jadi pusat tempat ketemuan pedagang-pedagang huluan -pedagang itu. Inilah sebenarnya yang buat Palembang itu cepat berkembang dari masa ke masa. Cuman sayangnya, kapal-kapal besar ini dahjak masuk lagi karena pendangkalan tadi. Mungkin kalau masih pacak masuk, tidak ada kemungkinan pedagangan kita masih hebat di Palembang ini nah mangce bicek ini proses bongkar muatnya nah jadi barang-barang masuk kalau pakai kapal-kapal kecil kemudian naik kapal uap, nyebar ke seluruh nusantara jadi memang Palembang ini hasil buminya banyaknya minyak bumi, batu bara, dari Moaenim, pelaju, Bukit Asam dibawa sebagian besar melalui laut nah jadi ini kapal-kapal yang bawa-bawa tambang-tambang itu nah mangce bicek nah yang besar-besar ini nih jadi dari sini masuk dari laut sudah berisi, dimuat masih kapal-kapal kecil ini habis itu keluar lagi ke laut. Nah, itulah nyebar ke seluruh Nusantara ini. Nah, ini salah satu gambaran nah pendayung duo ini, mencebecha ini adalah perahu ini pendayungnya itu perahu Cino. Jadi ini pedagang-pedagang Cino. Mereka nah itu khasnya begitu duo pendayungnya duo. Mereka juga bawa komoditi. Nah, pendayung Cino kalau Belanda nyebutnya. Jadi mereka nyebutnya roda pemutaran pendayung Cina masa-masa kecil dulu bersama nah ini adalah kapal ahmada angkatan laut dari kerajaan blando yang lagi berlabuh di sungai musi nah ini kapalnya jadi terdokumentasi bahwa lagi standby di sini Ini adalah pergerakan ruang bongkar muat. Nah, jadi, di sepanjang Sungai Musi itu, itu bermil-mil panjangnya yang bongkar muat ini tadi. Bahwa perdagangan ini, dari pedalaman itu, ketemu bermacam-macam uang pedagang dari seluruh Nusantara, bahkan dari seluruh Indonesia di masa Belanda pun masih itu. Maka dari mana-mana yang datang ini tidak cuma dari Indonesia, baik hidupnya yani. jadi Sungai Musi ini. Kalau kita jingok dulu, tuh, raminian. Yani. Ibaratnya sungi nih, sungi musim nih, ibaratnya jalan protokolnya, jalan besar Nah ini adalah penjual minum, minuman Jadi warga-warga itu jual-jual kopi, jual apa Kalau uang Belanda menyebutnya limonet Nah penjual limonet, menyebut penjual limun Nah ini kapal-kapal tongkang dari pedalaman jadi kalau yang aslinya dari dari uluan dari dusun-dusun kapal-kapalnya seperti ini mereka datang dari uluan terus parkir nih di pasar ini pasarnya kalau mungkin ini memang daya kurang jelas ini pasar mana yang pasti ini pasarnya nih jadi mereka menghambatkan terus turun negosiasi aku punya ini aku punya ini nah dia berdagang begitu jadi nah bayang be di mana sirunya eh? sungai Musi zaman dulu eh kami sana sini jual makanan baik pasti lakunya nih makanya Om Pelembang itu punya lapak di sini buka makanan baik kopi nah negosiasi ini berkilo-kilo-kilometer jadi kalau pedagang dari luar itu datang mereka itu tuh pakir kemudian bernegosiasi lagi jalan sana Palembang, kampung halamanku. Nah, ini kapal roda lambung kalau Jigi. Ini namanya kapal roda lambung. Jadi kapal roda lambung ini untuk uh, lalu ile mudik lah, eh. lalu lintas kapal penumpang berangkat jauh-jauh ini. Ada yang sampai ke Muaro Bliti, Muaro Lakitan, pokoknya sampai ke dusun-dusun perdagangan tadi. Jadi untuk yang pedagang-pedagang kecil juga kadang-kadang bisa pakai itu juga malam Nah ini rumah-rumah penduduk ya Jadi memang sebagian besar tinggal di rumah rakit Sepanjang Sungai Musi ini Sebenarnya rumah rakit ini adalah rumah yang paling ideal Rumah yang paling strategis untuk ditempati Karena pacar pedagang sebenarnya berebut uang kesini Tidak tinggal di rumah ini lagi lagi si bagian besar itu toko-toko nah nah ini toko-toko galon nama cebicek nah kan toko ya dak nah ngomong dagang lanjo jalan beberapa lagi jalan nah ini hebatnya ceknya rumah ini nah ini mereka nih lewati toko-toko ini nah itu itu lewati toko-toko warung-warung gitu nih Kemudian antara rumah-rumah ini, ini dihubungkan macam-macam. Nah lihat di gambar ya, ini dihubungkan. Jadi pecah uh, dewek, dewek tapi sebenarnya antar rumah itu dihubungkan ini pakai papan-papan berjalan kalau di tulisan Belanda ini nyebutnya. Uh. Jadi memang ratus-ratus bagian besar rumah-rumah rakit ini toko-tokonya itu milik para dari keturunan Tionghoa. Ini gambaran pesta ya rumah, Di rumah rakyat pesta rakyat lah ya Nah Caranya Jadi di dalam catatan Seven Hoppen itu Bahwa sungai Musi ini nirami Ada yang buang rebanan Ada yang ratif saman Ada yang nyanyi, nyanyi Ada apa main layangan segala macem Jadi tidak pernah sepi Nah ini tamu-tamunya baru nak datang Nah yuk dandanannya ya Ya, mungkin ini namanya Jidur ya Paketan Jidur Jidur ini kan gak butuh listrik Nah suaranya besar kemana-mana Nah Mancewice Jadi inilah suasana Dari Sungai Plembang Bahwa sebenarnya Sungai di Plembang ini Ini hidup nyan. Memang pusat peradaban tahun 30-an ini Segalanya transportasi itu di Sungi Mungkin okay, itulah Mancewice Dari Mang Dayat Mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kato, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.